Semangatnya nggak boleh turun, masih ada tenaga buat lompat-lompat, masih ada tenaga, sikat lagu ini come on. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Begadang jangan begadang, kalau tiada. Bila sering kenangin malam segala penyakit akan mudah datang darilah situ asangan ibadah jangan, jangan begadang. begadang setiap malam begadang jangan begadang. begadang kalau tiada tidak begadang Begadang, jangan begadang. Kalau dia artinya dia, boleh saja. Oh, kalau ada perlu ya kalau keluar, bukannya begadang, buka pucat karena darah berkurang. Bila sering kena angin, malam, segala. Akan mudah datang. Darilah situ sangat ibadah. Jangan begadang setiap malam, siap goyang. Begadang, jangan begadang. Kalau tiada artinya, begadang boleh saja. Oh, kalau ada perlunya.